Oke, okay, masih bersama saya pijat terapi Mas Yanto. Kali ini saya akan reposisi cedera ankle yang dialami Bapak. Oke. Okay. Sekarang tes Pak. Oke. Okay, sekarang sangat Pak. Sakit. Kalau gini Pak. Oke. Okay, ini. Tuh. Enggak. Kalau gini ya ini aman ini pak kalau itu sakit pak ya oke uh, coba War, pak ini kita release dulu pak kita lemesin dulu otot tibialisnya oke okay. sakit pak ya ya pak. Pak dikit eh yeah, pan sakit Pak sakit itu Pak Hmm udah And... mulai rilis Pak Ya, ini sakit ya, ini. oke sekarang tinggal reposisi pak ya. nah bapak rileks bapak rileks oke nanti tuh nah, kaki itu di pentokin kaki saya ya relax, tarik nafas ah udah kan udah masuk pak ini tuh udah masih hasil. sekarang tuh sakit ah udah di tangan gini udah nggak sakit ini udah masuk nah coba ini ah Eh, okay. coba kira pak aman pak, alhamdulillah nih, dah itu coba tes, tuh udah sama pak, nah, kanan kiri sama, karena udah kita tarik, udah kita reposisi dengan benar, lagi pak, loh, oke, okay, udah nggak sakit kan, wah uh, udah nggak kan, eh. Uh, oke tuh coba atas belakang dulu ya terlaki nih pak nah dikit. Oke, okay. hmm, sudah sakit nggak? Oke, okay, kan ini wah itu sakit. Oke. Okay. Nah, terus pak, ini sakit? Oh, udah enggak? Ah, aman pak. Sekarang kita reposisi sekali lagi mas. Oke Tarik Tan. Nah ini udah bunyi Udah balik Oke Sekali lagi Kelak. Ya itu udah balik ini Lagi enggak Oh. Ah. Yang ini. Oke, udah beres itu, Pak.